eh proses pemagarannya nih proses pemagaran rumah di kediaman Bapak Yanto di Depok. Bapak Yanto di Depok sama Ibu siapa?